Wow. Saya lanjutkan dengan pembahasan Eric Replace Dan di Stream Replace kemarin Kita sudah bisa mengaplikasikan Dan disini saya membuat kalimat Lalu Sama dengan Dan Saya tuliskan Asa Studio Pusat tutorial video desain gratis mungkin semacam ini dan saya mau menghilangkan atau mengganti gratis dan di sini saya kalau tutorial yang lalu STR replace seperti ini dan kita di disini membutuhkan tiga parameter dan saya menuliskan gratis lalu koma dan di sini saya memberikan tidak bayar penggantinya lalu di sini koma dan saya memberikan dolar kalimat dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan maka saya sudah mempunyai ini, dan gratis akan dihilangkan dan diganti dengan tidak bayar. Lalu, jika saya ganti dengan EREK, saya simpan, dan tetap hasilnya sama, dan jika saya membuat di sini base lalu echo dan BR dan di sini saya hirangkan dan saya hanya memberikan ini maka saat tidak di berikan fungsi array replace maka dia akan gratis dan jika diberikan array clip please atau oke okay, saya berikan lagi biar kelihatan hasilnya akan sama persis dan jika saya simpan di sini ada aslinya lalu di sini fungsi erek replace dan di sini STR replace dan jika saya reload maka saya sudah mempunyai beberapa semacam ini dan di sini adalah replace dan di sini adalah STR replace Oke sekian tutorial tentang erek reples dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam